Halo sahabat juga 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video kali ini kita akan bahas tentang ramalan Leo di bulan Mei tahun 2021 namun buat kamu yang bergabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 keuangan karir hubungan asmara dan akar keberuntungan seorang Leo di bulan Mei tahun 2021 Tunggu singkat waktu kita langsung saja mengambilkan kartu kesehatan seorang Leo di bulan Mei tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Leo di bulan Mei tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambilkan kartu karya pekerjaan seorang Leo di bulan Mei tahun 2021 Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan Mei tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh seorang Leo di bulan Mei tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang Leo di bulan Mei tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kenisannya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Leo di bulan Mei tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kenisannya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Leo adalah for of Swords ataupun empat pedang. Secara umum itu diartikan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri di saat semuanya terganggu dan disarankan untuk melakukan refleksi diri, menenangkan diri serta meluangkan waktu untuk hiburan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kesehatan di saat semuanya sedang terganggu. Dan untuk kesehatan seorang Leo di bulan Mei tahun 2021 kesehatannya mengalami penurunan yang dimana di sini dikarenakan seorang Leo membutuhkan refleksi, membutuhkan Menenangkan diri, membutuhkan waktu yang dimana di sini untuk berpikir dan dimana di sini untuk beristirahat yang akan berdampak positif kepada kesehatan. Di sini kesehatan yang menurun ada dua faktor yang menyebabkannya yang pertama adalah faktor pikiran dan yang kedua adalah faktor memaksakan diri di dalam bekerja yang berdampak negatif kepada kesehatan. Dan untuk support energinya adalah Pages of One Secara umumnya page of money itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Leo mengalami penurunan kesehatan di bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini ditemukan kelelahan bekerja dan mendapatkan beberapa pikiran yang dimana di sini tujuannya adalah untuk membahagiakan seorang anak dan membahagiakan sebuah keluarga. Namun di sini tidak tertutup kemungkinan seorang anak akan mendoakan terus seorang Leo agar mendapatkan kesehatan yang lebih bagus dan di sini disarankan kepada seorang Leo baiknya istirahat. Meluangkan waktu dan lakukan fleksi sendiri, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kesehatan. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, jangan umumnya demonya itu diartikan hal-hal yang menjadi kemungkinan, ataupun kemungkinan yang akan terjadi. Dan jika kartu demon kita gabungkan dengan kesehatan seorang Leo, di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Leo di bulan Mei tahun 2021, adalah mendapatkan kesehatan yang menurun. Yang dimana seorang Leo selalu memaksakan diri di dalam pekerjaan dan mendapatkan banyak beban pikiran Yaitu beban pikiran untuk membahagiakan sebuah keluarga dan membahagiakan seorang anak Leo sendiri Dan untuk kartu keuangannya adalah Nine open tackle ataupun 9 koin Secara umumnya Nine open tackle itu diartikan kondisi berkecukupan Dan semua yang akan dilakukan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangan serta kehidupan dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Leo di bulan Mei tahun 2021. Keuangannya mengalami peningkatan yang drastis, yang dimana di sini digambarkan setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Leo, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Leo akan mendapatkan hasil yang maksimal serta memberikan income kepada seorang Leo, yang dimana di sini berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta finansialnya sendiri. Dan di sini juga menggambarkan bahwasannya seorang Leo akan suka berbagi dan suka memberikan. Kepada orang-orang yang membutuhkan yang dimana disini energi positif akan dirasakan oleh seorang Leo dari orang-orang tersebut serta di disini tentu di seorang Leo akan semakin terbuka dan untuk support energinya adalah King of One secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri dan di sini menggambarkan keuangan seorang Leo akan mengalami peningkatan di bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini digambarkan seorang Leo yang suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan yang dimana di sini King of One merupakan orang-orang yang membutuhkan yaitu kategori orang tua dan di sini juga orang tua Leo akan mendukung seorang Leo sepenuhnya dan memberikan aura yang positif kepada seorang Leo dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya pintu meski seorang Leo akan terbuka di bulan Mei tahun 2021. Dan jika kartu demun kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Leo di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi hal-hal yang akan terjadi kepada seorang Leo di bulan Mei tahun 2021 adalah seorang Leo suka berbagi kepada semua orang yang membutuhkan yang dimana di sini simbolkan dengan King of One dan di sini King of One merupakan orang tua yang, yang turut juga mendoakan keuangan Leo lebih bagus dan di sini apapun pekerjaan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Leo akan terdampak positif. Kepada kehidupan serta menghasilkan hasil yang maksimal kepada keuangan serta finansial leo sendiri. Dan untuk tukar pekerjaannya adalah Five of one ataupun lima tongkat Secara umumnya five of one itu diartikan melakukan kerjasama dengan orang lain, melakukan partner dengan orang lain yang berdampak positif namun di belakangan hari kemungkinan akan terjadi perpecahan. Dan untuk karir pekerjaan seorang Leo di bulan Mei tahun 2021 karirnya di sini mengalami peningkatan yang dimana di sini terdapat ide kepada seorang Leo untuk melakukan partner kerjasama dengan orang lain yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta finansial Leo sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang Leo akan menjadi seorang owner ataupun menjadi sebuah pemilih usaha yang dimana di sini mempekerjakan banyak orang. Yaitu yang disimbolkan dengan Five of One, bekerja sama dengan orang lain yang didukung kartu dengan Nine of Pentacle, yaitu suka berbagi kepada orang-orang. Dan di sini juga seorang Leo akan mendapatkan motivasi, aura yang positif serta respon yang positif dari orang-orang yang ia bantu di bulan Mei tahun 2021. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan akan ada sebuah perpecahan ataupun akan ada pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang kepada seorang Leo di dalam kategori karir dan pekerjaan, namun itu tidak akan berpengaruh yang banyak dan di sini seorang lewakan terus berjuang dan mendapatkan karir pekerjaan yang lebih bagus serta berdampak positif kepada keuangan kehidupan finansial Leo sendiri dan untuk support energinya adalah King of Sword. Secara umumnya King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dan Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Leo mengalami peningkatan kartu di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini tidak tertutup kemungkinan juga seorang Leo merupakan sosok seseorang yang menjadi pemilik usaha, menjadi owner di dalam sebuah usaha, yang dimana selalu didukung oleh orang-orang di sekitar, orang tua, serta sahabat-sahabat Leo sendiri. Dan jika kartu demun kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan, seorang Leo di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi adalah seorang Leo menjadi owner membuka usaha yang baru dengan mengerjakan orang lain yang dimana di sini pintu resmi terbuka yang didukung dengan kartu nine open tackle serta didukung dengan five of one yaitu kerjasama dengan orang lain yang berdampak positif yang didukung penuh oleh orang tua sahabat serta rekan-rekan leo sendiri dan untuk kartu hubungan semaranya adalah Ace of Cup, sejarah umumnya Ace of Cup itu diaplikan awal mula permulaan ingin memulai dan ingin menata kembali, dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara. Seorang Leo di bulan Mei tahun 2021 ada di dalam dua kategori. Yang pertama, untuk kategori Leo yang sedang single, ia akan memulai hubungan asmara yang baru dengan pasangan yang baru di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini akan tercipta kebahagiaan keharmonisan di dalam kategori hubungan asmara. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan kepada seorang Leo yang sudah berpasangan akan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius ke jenjang pernikahan, yang dimana di sini merupakan suatu awal untuk mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan, hubungan asmara di bulan Mei tahun 2021. Dan di sini kepada seorang Leo yang sudah berpasangan tidak tertutup kemungkinan juga akan menata kembali hubungannya bersama pasangan, yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan keharmonisan, kebahagiaan, hubungan asmara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 Dan memiliki komitmen untuk kejenjang -kejen yang lebih serius, yang dimana di sini tujuannya untuk mempunyai keturunan ataupun mempunyai buah hati, yang dimana di sini akan tercipta kebahagiaan, hubungan asmara, dan kepada seorang Leo yang sudah berpasangan di sini menggambarkan seorang Leo yang sudah berpasangan kemungkinan akan mendapatkan keturunan di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini merupakan sumber kebahagiaan, keharmonisan, hubungan, asmara. Dan disini juga seorang Leo yang sudah berpasangan akan menata kembali hubungan asmaranya untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih hakiki. Dan jika kartu demo kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Leo di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi. Di bulan Mei tahun 2021 kepada hubungan asmara seorang Leo adalah seorang Leo yang single, seorang Leo yang berpasangan akan memiliki sebuah awal ataupun permulaan yang dimana di sini selalu didukung dan dimotivasi oleh seorang anak yang merupakan sumber kebahagiaan keharmonisan kepada seorang Leo di bulan Mei tahun 2021 dan untuk angka keberuntungan seorang Leo di bulan Mei tahun 2021 itu berada di angka 4, 49, 95, 51 dan 17. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Leo di bulan Mei tahun 2021. Semoga bermanfaat.